Dimungkinkan untuk melihat garis besar sosok yang ada di tengah pusaran. Benang cahaya hitam terus menerus menyusut di dalam tubuhnya seolah-olah mereka sedang memperbaiki sesuatu. Di tengah proses pemulihan ini, riak yang semakin kuat menyebar. Lindung diam-diam duduk agak jauh dari pusaran. Matanya yang sedikit lebih rendah terkadang menyapu ke arah pusaran dengan sedikit keinginan. The Sky Devouring Core telah ada di dalam selama delapan hari. Selama delapan hari ini. Rubah roh sembilan ekor telah meminjam kekuatan simbol ancestral untuk secara bertahap memungkinkan Sky Devouring course meninggalkan keadaan yang sebelumnya rusak. Meskipun tidak bisa pulih sepenuhnya, itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Elder, kamu baik-baik saja. Mata lindung bergeser dari pusaran dan melihat sosok cahaya di depannya. Tubuh rubah sembilan ekor roh awalnya-awalnya ilusi sekarang menjadi semakin pingsan. Rubah sembilan ekor roh hanya tersenyum setelah mendengar ini. Namun, matanya tetap tertuju pada pusaran ketika dia berkata, aku hanyalah tubuh spiritual untuk memulai dan pada akhirnya akan menghilang. Membantu kamu sedikit sebelum aku menghilang adalah bentuk pembayaran atas kebaikan kamu terhadap suku sembilan ekor aku. Petik dua. Pada titik ini, matanya tiba-tiba fokus ketika dia dengan lembut berkata, itu hampir harus dilakukan. Saat kata-katanya memudar, Lindong bisa merasakan riak yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari lubang hitam saat cahaya hitam meluap. Akhirnya, itu berubah menjadi simbol lubang hitam kuno. Sosok yang sepenuhnya seperti tinta hitam pekat tidak bergerak di bawah simbol. Tubuh Sky Devouring Core saat ini ditutupi oleh ukiran berbagai simbol kuno yang tidak jelas. Meskipun masih tampak rapuh seperti sebelumnya. Lindong jelas bisa merasakan kekuatan mengejutkan yang terkandung di dalam tubuh. Mayat Sky Devoring saat ini harus bisa menandingi ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Dengan sifat melahapnya yang unik, ia bahkan harus dapat menerima serangan dari seorang ahli panggung samsara. Tentu saja, menggunakannya untuk mengalahkan ahli panggung samsara akan agak sulit. Rubah Roh Sembilan Ekor Menatap Sky Devoring Course dia sedikit tidak senang sehubungan dengan tingkat pemulihan ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jika dia berada di puncaknya, itu mungkin untuk memperbaikinya ke titik di mana kekuatan defensif dan ofensifnya sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Sayangnya, itu cukup. Lindong tersenyum. Kekuatan Sky Devouring Course ada di pertahanannya. Dengan hal ini yang menjaganya, dia akan jauh lebih aman saat menjelajahi wilayah iblis. Lindong berdiri dengan lambayan lengan bajunya. Dia menyimpan sky Devouring course, simbol leluhur yang memangsa, juga berubah menjadi sinar cahaya hitam yang memasuki kepalanya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat kolam tulang besar di udara yang dipenuhi dengan energi merah kental. Lindong tidak bisa sejak kehadiran sin king sejak dia masuk. Jika bukan karena dia bisa merasakan bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam. Dia akan khawatir tentang apakah sesuatu telah terjadi pada gadis kecil ini. Tetua, berapa lama Sin King perlu menerima warisan ini? Beberapa tahun, Lindung hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya menanggapi nomor yang agak tidak pasti ini. Sepertinya tidak ada cara untuk mengetahui kapan dia akan dapat bertemu Sin King lagi. Pada saat itu, kemungkinan banyak hal akan berubah. Tetua, karena semuanya telah diselesaikan. Tidak perlu bagiku untuk tetap di sini. Setelah aku pergi, aku akan memberitahu suku sembilan ekor untuk melakukan seperti yang kamu perintahkan. Dalam hal ini, terima kasih banyak. Rubah roh sembilan ekor dengan lembut tersenyum dan berkata, "Lindung tersenyum. Dia sekali lagi melirik kolam tulang besar di langit sebelum dia menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan hormat ke arah rubah roh sembilan ekor tanpa ragu-ragu." Dia berbalik dan meninggalkan alun-alun Dalam beberapa kilasan Dia sudah memasuki pusaran spasial dan menghilang Rubah sembilan ekor roh menyaksikan lindung menghilang Segera setelah itu Dia menghela nafas panjang Suaranya yang bergumam perlahan bergema di seluruh dunia Aku harap kamu akan bisa mendapatkan warisannya Meskipun itu bukan tugas yang mudah Jauh di dalam desa sembilan ekor Daerah di sekitar altar dalam reruntuhan sudah ditempati oleh anggota suku dari suku sembilan ekor. Mereka duduk di tanah. Namun, ruang yang luas ini tidak memiliki kebisingan. Mata semua orang terpaku erat pada pintu merah darah di atas altar. Tak satu pun dari mereka yang beristirahat selama delapan hari sejak Lindung dan Sin King masuk. Mereka ingin menunggu di sini untuk berita terakhir. Itu adalah berita yang akan menentukan nasib suku sembilan ekor mereka. Dengan berlalunya setiap hari, aura keputusasaan yang samar diam-diam menyebar di dalam area. Keaktifan di mata banyak anggota suku sembilan ekor juga secara bertahap menghilang. Bibi Sin duduk paling dekat dengan altar dengan kedua tangan diletakkan bersama. Kelelahan samar-samar terlihat di matanya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin beristirahat. Dia juga mendeteksi suasana keputusasaan yang perlahan-lahan menyebar. Namun, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Ini karena dia jelas mengerti bahwa jika Lindung dan Xin King tidak dapat kembali, suku sembilan ekor mungkin tidak perlu terus ada. Biarkan mereka membawa kemuliaan masa lalu dari suku sembilan ekor dan menghilang dari dunia ini. Kesedihan terungkap di mata bibi Xin ketika dia memikirkan hal ini. Namun, sebelum kepedihan ini menyebar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan keras mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat riak muncul di pintu merah darah yang benar-benar tenang selama delapan hari terakhir. Keributan muncul di dalam reruntuhan. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan sangat cemas ketika mereka melihat pintu yang beriak. Cahaya darah melintas dan sesosok muda akhirnya perlahan berjalan keluar sebelum muncul dalam pandangan mereka. Ini adalah Sir Lindong. Lindong berdiri di atas altar dan mengamati banyak anggota suku sembilan ekor di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan harapan Bibi Sin, lindung Lindong menatap wanita cantik di depan altar Dia dengan lembut tersenyum di bawah matanya yang tak tertandingi cemas saat suaranya bergema di reruntuhan Selamat, ada harapan bagi suku sembilan ekor untuk bangkit kembali Suara Lindung seperti langit yang menopang laut Itu langsung menghancurkan suasana tegang di tempat ini Namun, tiba-tiba tidak ada sorakan Anggota suku sembilan ekor hanya menutup mulut mereka dengan erat sementara air mata emosional bergulir di wajah mereka. Beberapa isak lama yang ditekan akhirnya muncul. Lindong menyaksikan adegan ini dan mendesah pelan. Kemungkinan suku sembilan ekor memiliki waktu yang agak sulit selama bertahun-tahun. Ketika sebuah suku yang dulunya mulia menurun, kejayaannya yang sebelumnya malah akan perlahan mencekik mereka. Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk di depan altar dan menatap cakrawala yang jauh Lama kemudian Bibi Xin berjalan ke arahnya dengan mata merah Dia tersenyum padanya sebelum menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di aula jiwa ancestral Sir Lindong Kamu adalah dermawan dari suku sembilan ekor Jika suku sembilan ekor kami dapat bangkit kembali di masa depan Kami akan mengikuti di belakang Pak untuk membalas kebaikan yang besar ini Petik 2 Bibisin sudah berlutut ketika kata-kata terakhir Lindung diucapkan. Masa hitam besar anggota suku sembilan ekor di belakangnya juga berlutut. Ada rasa terima kasih yang tulus di mata mereka. Mereka jelas menyadari bahwa jika bukan karena Lindong, suku sembilan ekor mereka akan kehilangan bahkan kesempatan terakhir mereka yang tersisa. Setelah itu, mereka hanya bisa jatuh ke bawah dunia binatang iblis dan diintimidasi dan dihina oleh yang lain. Lindong hanya bisa tertawa pahit saat melihat ini. Bibi Xin, kamu harus mengaktifkan formasi yang disebutkan sesegera mungkin. Sudah waktunya bagi suku sembilan ekor untuk berubah. Bibi Xin berdiri dan menyeka air mata emosional di wajahnya. Segera setelah itu, dia mengangguk. Semua anggota suku, kami akan segera menutup desa dan menyiapkan formasi. Petik 2, dimengerti. Semua anggota suku sembilan ekor menjawab dengan keras. Keaktifan dan kepercayaan diri sekali lagi secara bertahap kembali ke suara mereka. Lindong berdiri di atas altar. Dia melihat desa yang sekarang ramai dan tersenyum. Suku sembilan ekor seharusnya mendapatkan kembali sejumlah besar kejayaan kuno ketika mereka bertemu lagi. Mungkin sulit bagi mereka untuk mengejar empat kelantuan. Namun, mereka jelas akan memiliki potensi tanpa akhir setelah dibebaskan. Butuh satu minggu penuh untuk mempersiapkan pembentukan suku sembilan ekor. Selama periode waktu ini, Lindong tetap di desa untuk menghadapi situasi tiba-tiba atau tidak terduga. Namun, dia merasa lega karena tidak ada masalah sama sekali. Persiapan untuk formasi selesai sesuai jadwal. Tangan Lindong ada di belakang punggungnya saat dia berdiri di pohon besar di pusat desa. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi formasi cahaya besar yang menutupi seluruh gunung. Dia bisa mendeteksi ria kuno di dalam formasi cahaya. Sir Lindong. Formasi penyembunyian sembilan ekor langit telah berhasil disiapkan. Gunung ini akan disembunyikan dari dunia setelah diaktifkan. Mereka yang di luar tidak bisa masuk dan kita tidak akan bisa pergi. Bibi Xin memperhatikan semua ini dari bawah pohon besar dengan senang ketika dia mengangkat kepalanya dan berkata. Sejak masalah olah jiwa leluhur. Bahkan dia sudah mulai menyapa lindung dengan cara seperti itu. Yang terakhir tidak terbiasa dengan ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Banyak wanita muda dari suku sembilan ekor berkerumun di sekitar bibisin. Mereka menatap lindung dengan mata yang berisi rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan anggota suku sembilan ekor lebih jauh, yang sibuk menstabilkan formasi, kadang-kadang akan melihat ke belakang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Kalau begitu, aku juga harus pergi. Lindong menunduk dan tersenyum pada semua orang. Setelah itu, dia menunjuk ke arah tanah yang sangat jauh. Debu kuning naik ke langit saat semburan hitam melonjak. Itu adalah Tiger Devouring Army Little Flame. Bibi Sin dan yang lainnya mengungkapkan kengganan di mata mereka setelah mendengar ini. Semua orang. Seluruh wilayah iblis akan terguncang saat kamu muncul di dunia ini berikutnya. Pada saat itu, kalian semua tidak akan lagi lemah. Kemuliaan pada zaman kuno sekali lagi akan diciptakan oleh kalian semua. Aku benar-benar menantikan reuni kami. Petik 2, Lindong berdiri di puncak pohon dan menangkupkan kedua tangannya ke arah seluruh suku sembilan ekor. Setelah itu, dia melepaskan tawa yang jelas dan hangat tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok ringan yang keluar dari desa sembilan ekor selamat tinggal Pak kelompok besar anggota suku sembilan ekor dipimpin oleh bibisin Sin saat mereka membungkuk ke arahnya dari belakang suara hormat mereka terus bergema di gunung saat lindung menghilang ke kejauhan kali berikutnya benteng gunung ini muncul kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah iblis seperti yang dikatakan lindong bersambung lanjut ke part berikutnya ya Bab, 1062, apakah kamu masih meragukan? Lindong berdiri di luar desa sembilan ekor dan mengintip ke kejauhan. Tanah berguncang ketika semburan hitam melonjak sambil disertai aura mengerikan yang meluap-luap itu, seperti binatang buas kuno yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Toren hitam dengan cepat tiba di depan Lindong sebelum berhenti dan menara logam seperti sosok ditembak. Sosok itu sangat mendarat sebelum Lindong seperti gunung pada saat itu. Seluruh tanah yang keras bergetar keras untuk sesaat. Kakak, Little Flame memandang Lindong saat seringai terungkap di wajahnya yang kasar. Lindong tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Ayo pergi, Little Flame mengangguk. Dia melirik desa sembilan ekor di belakang Lindong. Hanya untuk menemukan bahwa ruang di sana mulai sedikit terdistorsi. Setelah itu, seluruh gunung dan desa perlahan menghilang dengan cara yang sangat aneh. Adegan ini mengejutkan Little Flame. Perasaannya melayang melewati dan kejutan segera melintas di mata harimau itu. Ini karena dia menemukan itu benar-benar menjadi kosong. Bahkan fluktuasi energi sekecil apapun tidak dapat dirasakan. Ayo pergi, desa sembilan ekor akan menghilang untuk jangka waktu tertentu. Namun, Lindong melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas dan tertawa. Ketika mereka muncul kembali. Kemungkinan seluruh wilayah iblis akan terguncang. Little Flame jatuh ke dalam pikiran saat dia mengambil langkah besar ke depan dan mengikuti Lindong. Mereka berhenti di depan Tiger Devouring Army. Saat sepasang matahari mau memandangi tentara di depan mereka, sebuah ekspresi tegas melintas di antara mereka dan sebuah teriakan rendah terdengar. Ini adalah kakak lelakiku Lindong. Hidupmu adalah milikku dan hidupku milik kakak. Karenanya. Mulai sekarang dan seterusnya, seluruh hidupmu juga menjadi miliknya." Petik 2. Kata-katanya panjang lebar tetapi tidak jelas. Tampaknya dunia binatang iblis telah menyingkirkan banyak tingkah laku manusia yang mewah. Dari sudut pandang tertentu, binatang iblis tidak mudah memberikan kesetiaan mereka jika dibandingkan dengan manusia. Namun, begitu mereka melakukannya, itu akan sama dengan memiliki mereka sepenuhnya. Di masa lalu, setiap orang di Tiger Devouring Army ini berada di tingkat terendah di dunia ini. Mereka diperintahkan berkeliling dan diperbudak oleh orang lain. Semua harga diri mereka hilang dan mereka mirip dengan zombie yang berjalan. Pada akhirnya, Little Flame lah yang menarik mereka dari keadaan itu dan menggunakan darah esensi bawaannya untuk mengubahnya. Dia juga memungkinkan mereka untuk menjadi pasukan penyelundupan harimau yang namanya membuat banyak orang gemetar ketakutan. Dia memberi mereka kehidupan kedua. Di mata mereka, Little Flame adalah raja yang memerintah mereka. Dimengerti, karenanya, tidak ada satupun protes dari seluruh Tiger Devouring Army setelah mereka mendengar teriakan Little Flame. Semua yang mereka lakukan adalah sangat mengakui secara serempak. Kamu harus benar-benar bosan. Lindung agak tidak berdaya dalam menghadapi ini saat dia mengerutkan kening dan mencaci maki Little Flame. Setelah itu. Dia melompat ke binatang hitam besar sementara Little Flame menyeringai dan mengikuti. Ayo pergi, Tiger Devouring Army ini, yang dipenuhi dengan keganasan, sekali lagi berubah menjadi semburan setelah Little Flame berteriak. Itu mengeluarkan suara gemuruh saat bergerak ke kejauhan. Setelah kepergian mereka, seluruh wilayah ini menjadi benar-benar kosong dan sunyi. Kakak, pertemuan di Lightning Mountain akan dimulai besok. Aku sudah memastikan bahwa persiapan sebagian besar dilakukan. Kelima prajurit itu bersedia menyerang bersama kami. Petik dua. Little Flame duduk di samping lindung saat tentara menyapu. Segera setelah itu, dia meraih ruang kosong di depannya dengan tangan besar sementara ekspresinya berubah ganas. Waktunya telah tiba bagiku untuk bertindak melawan orang itu. Aku telah bertahan satu tahun untuk hari ini. Petik 2, mengetahui bagaimana menahannya bukanlah hal yang buruk. Lin Dong tersenyum dan berkata, Aku pasti belum mencapai tingkat kakak untuk berurusan dengan Lin Liang Tian saat itu. Kamu bertahan selama bertahun-tahun. Namun, ekspresi terakhir orang itu benar-benar menggembirakan untuk dilihat. Kata Little Flame tersenyum. Dia telah mengikuti Lin Dong saat mereka berjalan keluar dari kota Qingyang kecil dan telah melewati api dan air dengan Lindong. Little Flame juga telah menyaksikan bagaimana pemuda yang pernah lemah itu naik selangkah demi selangkah. Lindung tersenyum tipis. Dia merasa agak emosional tentang bagaimana mereka, manusia, harimau, dan marten, berkeliaran di tanah itu. Kemungkinan tidak ada dari mereka saat itu akan membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini beberapa tahun kemudian. Saat itu... Bahkan Little Marten hanyalah roh iblis kecil yang terus-menerus khawatir ketika dia akan menghilang. Bagaimana kekuatan keseluruhan Deep Lightning Mountain? Lindung mengenang kenangan itu sejenak, sebelum menarik pikirannya kembali ke kenyataan. Apa yang akan mereka lakukan sekarang bukan masalah kecil. Suzong adalah komandan iblis Deep Lightning Mountain. Kekuatannya sangat mengakar, meskipun Little Flame diam-diam berhasil menciptakan beberapa api pemberontakan. Flame dan dia harus membayar harga yang besar jika mereka meremehkan pihak lain. Ini adalah sesuatu yang Lindung biasanya berhati-hati akan melakukan yang terbaik untuk menghindari. Di permukaan, keseluruhan-keseluruhan kekuatan di Lightning Mountain adalah komandan Iblis Suzong dan sembilan jenderal besar. Ekspresi Little Flame menjadi serius sekarang karena mereka membahas hal-hal yang tepat. Namun, berdasarkan beberapa informasi rahasia yang aku terima selama setahun terakhir, ada juga penjaga bayangan di sisi Suzong. Penjaga bayangan, Lindong sedikit mengangkat alisnya. Penjaga bayangan ini adalah bawahan yang benar-benar dipercaya oleh Suzong. Namun, dia tidak mengawasi di Lightning Mountain. Bahkan sembilan jenderal besar jarang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan orang ini. Little Flame menjelaskan dengan suara yang dalam. Ketika aku tiba di Deep Lightning Mountain satu tahun yang lalu, aku melihat penjaga bayangan ini mengalahkan seorang ahli tahap kematian mendalam dalam satu serangan. Berdasarkan spekulasi aku, bahkan jika penjaga bayangan itu tidak bisa dibandingkan dengan Suzong, kemungkinan bahwa ia juga telah melangkah ke tahap kematian mendalam yang sempurna. Petik 2. Mata Lindung menyipit sedikit. Sepertinya Deep Lightning Mountain ini memang cukup kuat. Kemungkinan jika dia tidak menemukan Little Flame kali ini, rencana yang terakhir hanya akan memiliki peluang 50% untuk berhasil. Namun, ini cocok dengan karakter Little Flame dalam mencari keuntungan besar dari situasi berbahaya. Aku awalnya juga cukup khawatir tentang ini, namun dengan Kakak bergabung dengan kami, tidak perlu lagi khawatir tentang penjaga bayangan itu. Adapun yang lain, kita harus memiliki peluang bagus untuk menang selama lima prajurit itu tidak memunggungi kita. Petik 2. Little Flame berhenti sebelum dia melanjutkan. Tentu saja. Orang kunci masih Suzong. Orang itu hanya satu langkah lagi dari melangkah ke panggung samsara. Lin Dong mengangguk. Jika Suzong benar-benar maju ke tahap samsara. Kesulitan rencana mereka akan dinaikkan oleh beberapa tingkatan. Pada saat itu. Kemungkinan kelima pejuang itu tidak memiliki keberanian untuk memberontak. Kita akan melihat apa yang terjadi besok, kata Lindong. Dia benar-benar ingin melihat berapa banyak trik yang Komandan Iblis Deep Lightning Mountain miliki di lengan bajunya. Ya, Kakak. Mari kita bergegas ke suatu tempat dekat dengan Deep Lightning Mountain. Kita akan bertemu lima jenderal besar di sana pada saat itu. Kita akan melihat apakah kakak laki-laki dapat menghapus segel hantu gelap yang dalam di tubuh mereka. Mereka tidak akan berani bertarung melawan Suzong dengan kita dengan benda ini pada mereka. Kata Little Flame, Lindong mengangguk, dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Adalah keinginannya untuk melihat seberapa kuat ini yang disebut komandan iblis dibandingkan dengan Nemo. Setengah hari kemudian. Pasukan yang berlari kencang seperti semburan tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Bentangan tenda terus-menerus terhampar di depan mereka, sementara semua jenis suara melonjak ke arah langit. Lindong samar-samar bisa melihat garis besar gunung yang tampaknya membentang tanpa henti, sementara aura ganas bertiup dari jauh. Ini harusnya di Lightning Mountain. Rupanya banyak unit berkumpul di perkemahan ini. Oleh karena itu, Keributan terjadi di perkemahan ketika tentara Devouring Tiger muncul sementara disertai dengan aura ganas yang mengerikan. Banyak mata yang agak ketakutan melihat ke atas. Dalam sekejap, seluruh perkemahan menjadi jauh lebih tenang. Tampaknya pasukan Devouring Tiger tidak hanya menakuti faksi lain, tetapi bahkan mereka yang berasal dari faksi yang sama tidak berani memprovokasi mereka. Tiger Devouring Army benar-benar mengabaikan tatapan ketakutan itu dan dengan biadab menerjang masuk. Setelah itu, mereka menduduki tempat terbaik di perkemahan sambil menyebabkan kekacauan total. Little Flame menginstruksikan Tiger Devouring Army untuk mendirikan kemah. Hanya setelah malam mendekat dia diam-diam memimpin Lindung keluar dari kam dan bergegas ke hutan lebat di belakang. Mereka berdua melakukan perjalanan melalui hutan. Beberapa menit kemudian... Tubuh mereka perlahan melambat, ada api unggun yang muncul di samping tebing di depan mereka dan ada kemungkinan samar-samar melihat sepasang sosok yang kokoh dan kekar. Haha, Jendralian, kamu sekali lagi yang terakhir tiba. Duo Lindung bergegas keluar dari hutan dan mendarat di samping tebing. Setelah itu, tawa yang agak kasar dan arogan terdengar, Lindung mengangkat pandangannya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat lima orang berdiri di samping api unggun. Tubuh mereka tinggi dan kekar. Bekas luka menyilang menutupi lengan T3L4 ne 4 nanogram mereka sementara mata mereka berkedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Semua aura mereka sangat ganas dan jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Little Flame melirik mereka berlima. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan menunjuk ke Lindong. Ini kakak laki-laki aku Lindong. Lindong bisa merasakan bahwa lima jenderal besar terpana ketika suara Little Flame terdengar segera setelah itu. Mereka memandangnya dengan cara yang tidak masuk akal. Salah satu dari mereka tanpa sadar menyeringai dan tertawa. Jenderal Yan, jangan katakan padaku bahwa manusia tahap awal kematian mendalam ini adalah kakak lelaki yang kamu katakan bisa cocok dengan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Jenderal Yan, kamu harus tahu bagaimana risikonya besok. Oleh karena itu, masalah ini bukan lelucon. Seorang pria lain, yang memiliki logam seperti ekor hitam panjang terjalin di pinggangnya, juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara berat. Dia bisa membatalkan segel Dark Dark Ghost di tubuh kita. Jenderal ini tidak begitu yakin. Seorang pria yang tubuhnya ditutupi sisi kuning tua melirik Lindong. Dia agak pemarah. Segera, dia berdiri dan berbicara dengan suara marah. Kamu meminta kami untuk mempertaruhkan hidup kami untukmu seperti ini. Aku tidak akan melakukannya. Sepertinya rencana besok bisa dibatalkan. Petik 2. Dia mengayunkan tangannya setelah berbicara dan hendak berbalik dan pergi ketika dia melihat bahwa sosok kurus sudah muncul di depannya. Setelah itu, dia melihat manusia muda di depan matanya tersenyum padanya. Lampu hijau yang gemerlapan disertai dengan auman naga tiba-tiba bergema di atas, atas gunung. Berikutnya ya, kamu terima kasih yang sudah mendakuti mata ceritanya dari awal. Jangan lupa tiba like, dan wajahnya Sampai jumpa sayangku. Terinjak-injak dengan keras emuah. ke tanah dan Dada. tanah itu hancur. Kuning daya Yuan berubah menjadi lapisan baju besi kura-kura kuning tua di depannya dengan kecepatan yang mengejutkan. Tanda-tanda aneh berkedip di baju besi kura-kura. Mengisinya dengan semacam ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan. Ketika baju besi kura-kura terbentuk, lampu hijau melilit tangan saat terbang ke depan. Bang, suara meredam menyebar. Setelah itu, mata dari empat lainnya menyusut ketika mereka melihat perisai baju besi kura-kura yang bisa memblokir setengah langkah untuk menyempurnakan ahli tahap kematian mendalam. Langsung runtuh pada saat ini. Tinju lemah sudah menembus ketika baju besi kura-kura hancur dan sangat mendarat di dada pria itu. Riak energi yang terlihat oleh mata T3L4 Ngej 4 nanogram menyebar keluar sementara sosok itu terbang mundur seperti bola meriam. Itu dioleskan di tanah, menciptakan tanda sepanjang 300 kaki sebelum dengan kejam menembaki tembok gunung. Batu-batu yang hancur terbang dan seluruh tempat berantakan total. Pada saat ini. Pemuda di samping api unggun itu akhirnya tersenyum sedikit dan mengangkat kepalanya. Dia memandang keempat jenderal yang terpana dan tak bisa berkata-kata. Sekarang, apakah kamu masih ragu bersambung? Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.